Oke, okay, kita sudah sampai di Bogor dan kita mengambil nasinya. Terus, kita akan berangkat lagi ke Depok untuk membagikan kepada saudara-saudara kita yang membutuhkan di Depok. Untuk itu, ikutin kita. Let's go, sikat! Jadi, kami di sini dari uh, Manggarai Flores. Hmm. Manggarai Flores. Uh. Jadi, ada sekitar uh, hampir 60an kakak untuk komunitas di sini. Dan rata-rata kami montrak. kontrak okay. semua, yang kerja juga serabutan. Hmm. Takut kena air adot. Senang banget, udah apa antusias begitu diajakin sama Kata ikut ini. Soalnya, kan dengan memberi kepada sesama, kita juga sebetulnya uh, mendapatkan berkat balik itu dari doa-doa dari mereka. Terus, uh, apa kita sharing sukacita, sharing berkat? Jadi, sebenarnya menurut aku. Ini kita take and give, kita dengan memberi, kita juga mendapatkan kembali. Dan itu justru menurut aku harganya lebih bernilai daripada yang kita berikan buat mereka. Dan harapannya uh, ke depan bisa semakin banyak yang ikut, semakin banyak yang terjerak hatinya juga untuk melakukan pelayanan kayak gini. Kalau misalnya kita lihat kehidupan ke atas terus, kan enggak eh, akan ada habisnya. Tapi begitu kita lihat langsung, kalau banyak banget yang ternyata eh, nasibnya tidak sepuluh kita. Jangankan makanan, tempat tinggalnya aja tuh udah banyak yang gentengnya bocor. Udah gitu, dengan keadaan seperti itu mereka tetap harus kerja. Karena mau nggak mau, kalau nggak nggak makan. Nah, istilahnya saya kan kemarin kerja dari sekolahan OB berhubung kena PHK, covid ya sekarang beralih ke daripada nganggur usaha jualan udah kurang lebih baru setahun. punya kena PHK itu ya, langsung kan kita langsung berusaha mandiri aja. Nah, kita mengandalkan Tuhan saja, mimpi Tuhan baik, ya kita ikutin ya, istilahnya. Kita kan berserah sama Tuhan, bukan berserah kepada manusia. Manusia makan ada waktunya, ada waktunya. Tapi kalau kita berserah sama Tuhan, pasti Tuhan tolong, pasti Tuhan berkati. Namanya juga usaha ya. Istilahnya saya ini berga Modal cuma modal 300, itu juga modal kecil. Jadi saya kan nggak punya motor, saya pakai sepeda aja. Ya, yang penting saya paling sedikit ya, paling dapat 150, sudah kotor, baru kotor. Nah itu, makanya saya jangan, jangan keluar, jangan sampai saya nganggur lagi. Apapun saya kerjakan, yang penting tidak merugikan orang lain. Ya istilahnya puji Tuhan juga, anak-anak saya bisa bantu. Istilahnya dalam kehidupan. Nah itulah Tuhan Bagusnya setianya kepada saya, apalagi anak-anak saya kan melayani di gereja. Mungkin saya bersyukur. Saya tidak ada pantangannya, takut sama sekali. Saya tidak ada masalah, pasti Tuhan bantu. Saya tidak ada, ah putus saja. Jauh saya bilang gitu. Biarpun, apapun usaha saya, Insi Tuhan saya dikasih di sini tempat juga, nggak ada yang ganggu, nggak ada yang ngusir. setiap hari berdoa, Tuhan, jangan sampai saya dikecewakan lagi, Bapak. Saya biarpun apapun saya kerjakan, tim saya bisa berusaha buat anak-anak saya. Bisa, lagi bisa makan buat bayar kontrakan, bayar listrik. Umur bukan hambatan untuk kita berhenti dalam berkarya. Terus nikmati proses, jangan banyak protes. Setulus hati kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu yang sampai saat ini masih terus mendukung program peduli sesama Hingga kami dapat membantu masyarakat yang membutuhkan Bagi Bapak Ibu yang ingin mendukung program peduli sesama Dapat mengirimkannya melalui nomor rekening di bawah ini setulus hati kami mengucapkan terima kasih Live a better life